Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gua dan Dermolana. Di video kali ini kita tidak bakalan mainin game Aknek kita bakal memberi informasi kan tentang event terbaru nanti atau gameplay terbaru dari Aknek nanti ya. Ini di uh, event Cina ya. Eh, event Cina maksudnya itu apa? Server Cina ya. Oke, okay, namanya itu event dari apa? Event dari roguelike game mode ya. Yang itu pas bertepatan pada saat kobe ya oke okay, uh, disini sini like mode ini player hanya bisa memainkan uh, mode kita bisa melakukan ini beberapa kali dan setiap uh, oke okay, dan setiap pertarungan ini atau battle ini ini secara random ya secara random pada secara Oke okay. no ini gua lupa ini apa artinya tidak apa namanya tidak memiliki kekuatan atau apalah sebutannya ya kalau kita menang atau kalah itu ya dan operator dan item bisa koin juga bisa dikumpulkan sepanjang event untuk di dikonversi atau ditukar menjadi testi honing kick ya oke okay, yang di atas itu dan pretty room oke okay, yang warna birunya dan setiap uh, setiap run ini setiap berlangsungnya ini kamu membutuhkan memulai dari nol ya using random operator untuk oke okay. oke okay, kita melakukan operator ini secara random ya dan kita bisa mendapatkan random event dan musuh yang tidak kita ketahui ya oke okay, musuhnya random juga oke okay, selamat Uh, oke okay. selama event berlangsung target HP itu dibawa target HP ini akan berubah ya setiap battle-battlenya sampai itu mencapai nol ya atau kamu mencapai selesai ya oke okay. ini sampai mencapai nol atau kamu bisa menyelesaikan event ini ya dan jika HP waduh dan jika HP mencapai 0 Maka itunya selesai ya yes? Dan battle ini Oke okay, tidak bisa di ya Oke okay, tidak bisa di -rested. Terima kasih Waduh bahaya juga nih bos Berarti ini sekali pakai ini ya Dan operator equipment Ada equipment juga Ini recruitment ticket ini bisa tidak um, Oke okay. ada beberapa kelas yang berbeda yang dimana didapatkan secara random ya secara acak dan mereka juga Oke okay. selama uh, event ini berlangsung ya ketika menggunakan recruitment ticket player Ken can... Oke okay, kita secara bebas bisa memilih ya Oke okay, ketika kita menggunakan uh, tiket ini kita secara bebas untuk memilih operator yang kita mau ya oke okay, untuk pemain beruntung bisa mendapatkan emergency requirement oke okay. oke okay, kita bisa merekuit operator yang kita tidak punya ya tersedia oke okay, tiap operator ini memiliki tersedia atau apa nama sebutannya itu hop ya harapan yang dimana itu ini sangat penting untuk resource dari melakukan requirement kita ya akhir oke okay. untuk bintang 5 ke atas ini operator mendapatkan lebih banyak oke okay, lebih banyak mendapatkan hop ya untuk requit. sedangkan emergency requirement doesn't Oke okay, berarti requirement emergency tidak Oke okay, berarti bintang 3 ini tidak ada ini ya Tidak ada hope ya Oke okay, berarti bintang 3 ke bawah ini tidak ada hope Berarti bintang 4 ke atas ya baru ada hope nya ya Harapannya gitu Atau mungkin bintang 5 ya. Bintang 5 kayaknya ini dan selanjutnya ketika kita naik level ini kita akan mendapatkan hope juga ya harapan juga oke okay, selanjutnya ini kalau uh, apa ini operator level skill potensial will match operator outside logo like the first or good the limited to elite one required an operator of second time bisa menaikkan level atau skill dan potensial akan dilakukan ini di luar dari event ini dan the first time Oke okay, operator yang pertama kali setelah kita dapatkan ini akan wah terbatas ya untuk naik elit satu ini terbatas ya berarti susah ini cuy Misalkan kita baru dapat operatornya Mau langsung naikin elite 2 Elite 1 ini susah ya Requit operator for second time Oke okay. Promote dan unlock this section Oke okay. misalkan kita mendapat Kedua kalinya Ini akan mendapat promo sih ya Ya pokoknya kalian Ngertikan sendirilah ya Gua pun kurang Apa bahasa inggris gua pun agak sedikit kurang ini oke okay, sebelum promosi Oke okay, sebelum promosi tidak tersedia untuk menggunakan skill tiganya. oke okay. as it lock behind E2 Oke okay, di belakang seperti kita apa sebelum menaikkan elite 2 ya tiap operator they are still unable to skill that day they... dan beberapa setiap operator juga masih bisa tidak tersedia untuk menggunakan skillnya masih belum tersedia ya. masih belum terbuka ya. nah ini uh, nah ini kita dapat uh, ini emergency recruitment tadi ini dan operatornya ini tidak ada spesialnya masih tidak ada terlalu spesial untuk operator ini ya Emergency Recruitment operator mendapat oke okay. kita tidak mendapatkan sesuatu kalau kita sudah memiliki ini dan ini akan mendapatkan oh kita tidak mendapatkan efek tapi kita akan mendapatkan uh, kekuatan mereka ini bagaimanapun mereka ini masih oke okay, masih bisa berkembang ini saat promosi ya nah ini dia item itemnya, sangat efektif dan kamu bisa membukanya uh, dalam tiap apa, tiap pertualangan kalian di event ini ya nah ini semacam bonsai operator, hop dan kolombian biakiat pie bonsai, oke okay. pokoknya itu bonsai-bonsai itu ya. Nah, selanjutnya ini Originium Ingat Spesial dari Oh, ini dia Ini yang menjadi spesialnya dari uh, Event ini ya Kamu bisa mendapatkan mereka Dari beberapa cara Dan menunya men men Apa nih Dan menggunakan mereka untuk Power up Untuk menaikkan squad kita ya Oke, okay, kita langsung baca Tipsnya saja kali ya untuk mengumpulkan ini di semua ini mungkin Oke okay, kita mendapat surprise ya berarti ini tidak tentu juga ya Oke okay, dan selanjutnya untuk Oke okay, event ini tidak ada sanity ya Oke okay, tidak memakai sanity seperti CC ya seperti event CC dan catatan bahwa kamu kalau kamu berhenti dari event ini atau berhenti dari stek ini kamu tidak akan melanjutkan waduh apa tuh ya mungkin hanya itu saja guys karena itu sudah ke kemana, gitu <laughs> gua lupa lagi dimana itu naruhnya dan mungkin hanya itu saja kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa diberi like Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Dan jangan lupa komentar ya. Komentar jika ada kata-kata gua yang salah. Oke, okay? terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.